Baiklah para sahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di malam hari ini Ada postingan spesial banget nih Untuk warga Konoha dari Ayah Kejora Di akun Instagram Ayah Kejora bersama dia ya Mengunggil butuhnya momen saat Ayah Kejora Menghadiri acara pernikahan Wah, Masya Allah ternyata hari ini Ayah Kejora dan Bibi Indi Itu menghadiri acara pernikahan Masya Allah Saya selalu untuk Kedua orang tuanya Bunda Lesti Masya Allah banget ya Ayah Kejora Adalah lelaki yang sangat hebat Mudah-mudahan pokoknya Lesla Family selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat, Kita lihat di GASnya Kak Sania Terbaru nih, wow Babaji lagi fashion show nih ya, masya Allah keren banget ya. Yuk, supporters untuk Babaji dan Kasania ya, mudah-mudahan selalu sehat juga, selalu memberikan kebahagiaan juga untuk warga Konoha karena Kasania, Babaji ini salah satu sahabat senjatinya Leslar, ini keren banget. Kemudian juga persahabat ya, warga Konoha jangan lupa dukung Bunda L di ajang Celebrity of Deals 2022. Karena untuk batas voting itu Tanggal 12 Desember Tepatnya besok persahabatan terakhir Untuk voting Yuk sama-sama semangat terus Untuk mendukung Bunda Leslie Keciora Mudah-mudahan Bunda El Toti yang selalu bisa Memberikan tentunya kejutan lagi untuk warga Konoha dan mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora ini mendapatkan predikat sebagai Celebrity of Dears 2022 kemudian persahabat disimak juga kita lihat di postingannya Papa B semalam yang mengunggah foto bareng Bapak Sandi Arifin namun kita selfor dengan kalimat yang diunggah persahabatnya di postingan ini Kesaksian para saksi fitnah, dan media yang bikin hancur. Si istri pun lama-lama jengah karena suami dikata-katain, numpang hidup dan dibilang kang banting kang cekik. Ternyata klarifikasi, Bunda L selama ini dengan tunjukin sehat walafiat. Pada saat berangkat umroh, belum bisa meyakinkan hati yang telah tertutup, Hinanya akhlak seorang manusia, semoga Leslar beri tindakan, kasus ke pemfitnah, dan pemberi kesaksian berlebihan. Itu persahabat ya. Itu kalimat yang diunggah oleh akun Maya Lesti bilang Leslar. Ini untuk... Bapak Bi Bunda Lesti segera menindaklanjuti orang-orang yang selalu memfitnah dirinya, yang selalu saja tentunya menebar kebencian. Ini para sahabat ya, Bapak Bilar kemarin memposting foto bareng kuasa hukum Bapak Sandi Arifin. Mudah-mudahan ada ketegasan yang dari Lestlar, karena selama ini mereka berdiam saja dan pastinya ada waktunya untuk bergerak Hanya doakan saja, mudah-mudahan bersahabat Idola kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Maya Leslie Bilar Leslar harus ditegasi. Ingat kata-kata si ular wanita. Dia tabrakan racun kepada admin fanbase yang katanya semua mobil bilar, Bunda L yang nyicil. Hmm, astagfirullah, palsu semua yang dia katakan. Dia kagak tahu kalau Bunda L masih tetap komunikasi dengan suaminya pada saat itu. Ya Allah, sampai bilang Bunda pas di rumah sakit trauma Dengar suara pintu karena bunda khawatir papa bi datang padahal kenyataannya enggak sama sekali Astagfirullah kok bisa-bisanya tanpa beban buat karangan berbahan dosa Lagi nunggu dan pengen lihat azab manusia-manusia yang sudah menzolimi hati bilar trauma pas bilar melangitkan doa dengan penuh tangisan di kaki mengerikan, karena sesungguhnya tangisan doa orang terfitnah terzolimi itu akan mudah terijabah tunggu tanggal mainnya, hukum Allah sedang menentimu, wahai manusia yang tidak punya perasaan sehat selalu papabi, bunda El abang L, semoga Allah senantiasa melindungi kalian bertiga we love you lesslar kita nya bisa mendoakan saja mudah-mudahan rumah tangga Leslar baik-baik saja rumah tangga Leslar rukun bahagia dan sakinah mawadah warohmah. kemudian setelah kita lihat juga di semua postingan kalimat namanya kejora yang kejora akan tetap selalu bersinar sampai kapanpun pun walau diterpa badai sekalipun sinarnya tak akan redup malah semakin terus bersinar terang kami tunggu karyamu selanjutnya waaih sang kejara. Masya Allah. Begitu banyak dukungan dan support yang diberikan untuk Leslar, dan pasti warga keunahan juga selalu menanti dan menunggu karya-karya Bunda Lesti selanjutnya. Disimbang juga bersama di Unggan Ibu Harsiwi ya. Ibu Harsiwi menginformasikan. Tentunya ada acara yang sangat luar biasa di Indosiar. Tepatnya acara kemenangan Dangdut Akademi 5. Spesialnya, bintang tamunya ada Siti nurhaliza bersahabat ya. Hari ini sudah tiba dan sedang melakukan interview, bersama ya, di acara di Akademi 5. Tentunya ini juga salah satu idolanya Bunda Lesti, Datuk Siti nurhaliza Mudah-mudahan ya next bisa tampil bareng Lesti dan bisa duit bareng pastinya amin kemudian juga persahabat ya kita lihat juga ada live instagram dari Abeni Mulina Sofian ya dan ternyata karara juga suaranya bagus banget nih karaokean menyanyikan lagu Bunda Lesti Masya Allah mudah-mudahan